kualitas iman ilmu Ahmad dan Allah, tanggung jawab, jenaskan rumah sejahtera bersama, jadikan pasti pusat. Masyarakat Ramai bertakwa Tangguh dengan Amanah Jadikan Aku tidak segemu, kau Islam